Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat guru belajar Saya Edi Susanto, SPDSD Adalah guru SDN Karangsalam Batu Raten Yang pada kesempatan uh, ini Saya masih mengajar di kelas 5 SDN Negeri Karangsalam Adapun tujuan video yang saya buat yang pertama adalah untuk melaksanakan tugas yang diberikan dalam pelatihan semat guru yang kedua adalah menyampaikan pemahaman motivasi merdeka belajar dan yang, yang ketiga adalah memahami konten dan proses motivasi adalah Dorongan dari dalam diri dalam mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi menjadi kunci karena motivasi adalah energi yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi apapun untuk mencapai tujuan. Motivasi menjawab pertanyaan. Mengapa saya mengerjakan tugas ini? Selanjutnya, konten menjelaskan motivasi sebagai jenis-jenis kebutuhan manusia yang penting, dipenuhi sehingga mempengaruhi tindakan seseorang. Pada kategori konten, kita akan mempelajari teori motivasi yang digagas oleh Abraham Maslow yaitu teori hierarki kebutuhan manusia. Selanjutnya apa yang disebut proses? Proses adalah menjelaskan motivasi sebagai pola perilaku yang menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan. Pada kategori proses. Kita akan mempelajari sebuah teori motivasi yang digagas Locke dan Latam, yaitu teori menetapkan tujuan atau goal setting. Mereka belajar atau self-regulated learning, yaitu suatu kapasitas untuk mengatur sendiri suatu urusan yang menjadi. Tanggung jawab kita Kandegan guru hebat Lembar aksi satu yang saya buat Sangat membantu saya untuk melatih motivasi Berguna untuk mengenali kebutuhan diri dan murid Menyusun tujuan pembelajaran di kelas Dan menyusun strategi umat